bagaimana hukumnya orang yang puasa sunnah yang lupa berniat di waktu malam puasa sunnah tapi niatnya lupa di waktu malam bagaimana hukumnya maka boleh berniat di siang harinya yakni mulai dari pagi Sampai sebelum tergelincirnya matahari Jadi kalau malamnya sunat itu tidak berniat, lupa niat Maka boleh pagi itu berniat Asalkan tidak sampai tergelincirnya mata-matahari Selagi apa niat itu dilakukan? Selagi belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa Selagi belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, kalau malamnya lupa niat, maka harus berniat pada pagi hari, waktunya sebelum tergelincirnya matahari sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalat wassalamu ala asrafil anbiya wal wa habibina wa apa kabar teman-teman semua Semoga hari ini kita Masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Selamat berjumpa lagi bersama saya Di WKL Channel Pada kali ini yuk kita sama-sama belajar Pada konten kali ini saya akan mengambil tema dengan berjudul, dengan judul amalan yang dan keutamaan bulan rajab yaitu memberi judul amalan dan keutamaan bulan rajab seperti apa keutamaan di bulan rajab itu namun, sebelumnya saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe. Silakan di-subscribe insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim, bulan Rajab adalah di antara bulan utama dalam Islam. Bermakam, berbagai macam macam-macam ibadah artinya berbagai macam ibadah yang disarankan selama di dalam bulan rajab ini jadi di bulan rajab ini ada berbagai macam ibadah yang disarankan dilakukan di bulan rajab ini termasuk puasa dan meningkatkan amal baik lainnya jadi di bulan rajab ini harus memperbanyak amalan-amalan yang baik atau berpuasa Berikut penjelasan dari ketentuan-ketentuan termasuk macam bacaan niatnya Di dalam Islam bulan rajab itu merupakan bulan yang ketujuh Yaitu bulan rajab juga termasuk dalam daftar bulan yang dimuliakan. Kenapa? Karena beberapa kemuliaan yang terkandung di dalamnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah di dalam surah yang ke-7, yang ke-9 adanya di surat Taubah ayat ke-36. Amin. billahi Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. kitib billahi, fi Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Minha Amin. Amin. dinul Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan Sebagaimana ketetapan Allah di Loh Mahfud Di saat ia menciptakan langit dan bumi Di antaranya ada empat bulan yang mulia di dalamnya Maka dari itulah Allah berfirman Fala anfusakum. Maka jangan sekali kali di bulan yang hurum itu kita berbuat dosa seperti itu. Kenapa? Karena dosanya besar. Maka kalau sudah masuk bulan mulia itu, jangan sampai kita berbuat dolim. Karena di bulan tersebut, karena apa? Karena di bulan tersebut kalau kita melakukan dosa itu dosanya sangat besar. Maka di bulan-bulan itu adalah bulan yang buat berlatih untuk kita untuk menunaikan amalan-amalan yang mulia seperti berpuasa dan amalan-amalan baik lainnya dan menjauhi amalan yang kontrol produktif yang dengan penegasan ayat ini memberi kesan orang yang melakukan ibadah di bulan itu, maka pahalanya akan dilipat gandakan, itu bunyi ayat dari Allah jadi, orang yang melakukan kebaikan di bulan Hurun, termasuk bulan Rajab ini, maka pahalanya akan digandakan yang dimaksud Allah dalam ayat tersebut adalah bulan-bulan Dul-Qadah, Dul Muharram, dan bulan Rajab, menurut Islam Imam Fakhruddin Ar-Razi Alasan kenapa dinamakan bulan al-hurum? Kenapa bulan Rajab ini dinamakan bulan al-hurum? Karena kalau berbuat maksiat pada bulan tersebut maka dosanya dilipat gandakan. Jadi termasuk bulan Rajab ini kalau berbuat dosa di bulan Rajab ini, maka dosanya dilipat gandakan, maka Allah berfirman, فَلَا fi فِيهِنَّا أَنْفُسَكُمْ seperti itu. Begitupun kalau berbuat baik, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Itu penjelasan dari ayat إِنَّ إِذَا تَشْيُورِ إِنَّا itu. Demikian juga bulan Rajab ini menurut Syed Abu Bakar ash dalam kitabnya I'anatut Talibin. Kata Rajab itu diambil dari kata At-Tarjih yang artinya kemuliaan. Kenapa? Karena maksiat. Karena masyarakat Arab dahulunya lebih Memuliakannya dibandingkan dengan dengan bulan yang lain, masyarakat Arab terdahulu itu lebih memuliakan bulan Rajab ini ketimbang bulan yang lainnya. Bulan Rajab itu disebut juga berarti mengucur. Karena apa? Mengucur karena kebaikan di bulan ini mengucur deras pahalanya dan rakyat. Bulan Rajab itu dikatakan bulan yang tuli atau al asom. Karena apa dinamakan bulan yang tuli? Karena di bulan tersebut tidak tergendengar suara gemerincing senjata untuk berperang. Jadi di bulan Rajab itu persepakatan antara orang Islam dan orang non Muslim itu tidak mau ber berperang di bulan yang huruf itu. Ketentuan puasa di bulan Rajab adalah salah satu amalan yang disunahkan dalam bulan Rajab adalah berpuasa diantaranya di bulan Rajab itu disunahkan untuk berpuasa adalah salah satu amalan yang disunahkan di bulan Rajab adalah berpuasa menurut Imam al-Wazali menurut Imam al-Wazali disunahkan berpuasa di bulan Rajab. kesunahan berpuasa lebih-lebih ditekankan pada hari-hari yang lain yang memiliki kemuliaan adalah momen untuk memperoleh kemuliaan adalah kalanya ada kalanya dalam setiap tahun ada kalanya dalam setiap bulan atau setiap minggu Kategori tahunan terdapat pada bulan Tul Hijjah, Muharram, bulan Rajab, dan bulan Sa'aban Itu yang diterangkan di dalam kitab Ihya' Ulu Mauddin Yus 3 431 Sedangkan pelaksanaan puasanya hanya dilakukan di beberapa hari saja tidak boleh dilakukan selama satu bulan. Jadi, puasa di bulan Ramadan itu dimakruhkan. Kalau puasa satu bulan, jadi harus tidak boleh berpuasa hingga satu bulan karena hukumnya makruh. Karena apa? Makruh karena dianggap menyerupai puasa bulan Ramadan. Itu juga yang diterangkan di kitab Ihya Ulamuddin, Ulamuddin Juz 3 Suhifa 432 Bagaimana niat puasa Bulan Rajab itu Adapun niatnya puasa di bulan Rajab itu Seperti Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu saumawadin Fi syahri rajabah Sunnatallillahi ta'ala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 an adza isyhari rajaba sunnatan lillahi taala. Jadi niatnya kalau malamnya lupa niat kalau bulan puasa sunnah maka niatnya harus membaca nawa itu shaum hadzal an adza isyhari rajaba sunnatan lillahi taala. Terus selanjutnya bagaimana hukumnya orang yang mengqada puasa Ramadan di bulan Rajab? bagaimana orang yang mengkodok puasa Ramadan di bulan Rajab bagaimana hukumnya andaikan puasanya hanya niat kodok saja di bulan Rajab anda itu mengkodok puasa hanya niat mengkodok saja maka secara otomatis juga memperoleh kesunatan bulan Rajab walaupun anda niat kodok di bulan Rajab maka anda itu mendapat pahala dua, yang pertama pahalanya yang mengkodok puasa, yang kedua mendapat pahalanya bulan rajab, seperti itu itu yang diterangkan di kitab I'anatut Talibin 2 Sohifah 242 Imam Muqazali di dalam kitabnya Muka syafatul Kulu mengisahkan bahwa dahulu ada seorang perempuan di Baitul Magdis Yang rajin beribadah dan selalu membaca surat Al-Ikhlas Sehingga 2000, 12 ribu di setiap, setiap harinya Dahulu itu ada orang perempuan beribadah Menghormati bulan Rajab Membaca Fatihah Membaca ayat Surat, surat Al-Ikhlas hingga 12.000 kali Di setiap harinya selama Satu-satu bulan seperti itu Selama Ia melaksanakan keistiqomahan Itu Perempuan tersebut Selalu mengenakan pakaian selimut Yang terbuat Dari bulu domba Artinya yang terbuat memakai Pakaian dari kain wol. Pakaian itu adalah pakaian yang sederhana pada waktu itu. Hal ini juga menunjukkan bahwa perempuan tersebut benar-benar mengagungkan bulan Rajab serta ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak memakai pakaian yang mewah perempuan itu istiqomah di dalam melakukan amalannya setiap bulan rajab tiba hingga pada suatu hari perempuan itu sakit keras dan berwasiat kepada putranya wasiatnya seperti ini jika kelak saya meninggal supaya dikuburkan dan dikafani dengan kain atau pakaian yang selalu dikenakan untuk berzikir itu dia berwasiat kalau ia meninggal harus dikafani dengan pakaian yang ia pakai di waktu bulan Rajab itu akan tetapi wasiat itu tidak dilaksanakan oleh anak tersebut karena ketika ibunya meninggal Sang anak mengkafani, jenazahnya dengan kain dan pakaian yang mahal, bukan dengan pakaian yang biasa digunakan untuk berpikir. Karena anaknya dia gengsi, maka dia tidak dibungkus dengan wasiat dari ibunya, maka dibungkus dengan kawin yang mewah seperti itu karena takut kepada orang lain. Akhirnya pada suatu malam Sang anak laki-laki bermimpi Bertemu Sang ibu Di dalam mimpinya Di dalam keadaan marah Di dalam mimpinya itu ketemu ibu Dalam keadaan marah Dan ibunya berkata seperti ini Wahai anakku Aku tidak rito kepadamu karena kamu tidak melaksanakan wasiatku seperti itu di dalam mimpinya mendapat mimpi seperti itu sang anak kaget dan ketakutan kemudian dia segera bergegas dan mengambil selimut dari bulu domba milik ibunya untuk dikuburkan bersama-bersamanya setelah dia bermimpi ketemu ibunya marah-marah maka ia mengambil selimut ibunya dan mau dibawa ke kubur dan dikuburkannya kemudian sang anak bergegas ke pemakaman sang ibu dan menggali kuburannya seperti itu akan tetapi setelah kuburan itu digali kagetnya sang anak ketika tidak mendapat jenazah ibunya di dalam kuburan tersebut akan tetapi setia setelah ia menggali kuburan itu maka ibu tersebut tidak ada di dalam kuburnya melihat hal tersebut dia bingung dan takut sehingga ia menangis dalam pikirannya jangan-jangan Jenazah ibunya itu tidak ada akibat kesalahannya yang tidak melaksanakan wasiatnya seperti itu. Akan tetapi, tiba-tiba dia mendengar suara yang tidak ada orangnya yang berkata seperti ini: 'Tidaklah engkau tahu bahwa barang siapa yang taat dan beribadah kepadaku...' di bulan rajab ini maka dia tidak akan kami tinggalkan sendirian di dalam kuburannya seperti itu kata suara yang tidak berorang tidak berjasad itu setelah itu ia menjadi bahagia karena ia tahu di mana jenazah ibu dan ia akan tenang di sisi Tuhannya berkah keistikomahannya dalam berzikir dan beribadah di setelah bulan rajab inilah salah satu kisah yang menjelaskan tentang keutamaan zikir dan keutamaan ibadah di bulan rajab walaupun banyak orang di luar sana banyak orang-orang yang tidak setuju dengan puasa di bulan Rajab katanya dan di bidah bidahkan dan lagi pula puasa ini sudah diperkuat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi indah inda syahron fi kitabillah. maka dari itu asalkan Perbuatan baik di bulan Rajab ini sudah diperkuat dengan ayat-ayat Allah Maka Cukup Sekian dulu konten pada kali ini Dan perlu kami tegaskan kembali Karena penting bagi kita untuk betul-betul Meningkatkan ketakuan kita kepada Allah Untuk ajaklah untuk mengajak keluarga kita Mengajak anak-anak kita Untuk mempelajari hal-hal yang seperti ini Untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita mengampuni dosa-dosa keluarga yang sudah meninggal. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan berkah dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surga-Nya nanti. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan apabila Anda suka dengan konten ini silahkan di-share, di-subscribe dan dikabagikan kepada teman yang lain Supaya dapat bermanfaatnya juga Insya Allah dan tunggu saja episode selanjutnya Kalau ada pengantin Dini Hanya sedikit yang memahaminya Kalau Anda suka dengan konten ini Silahkan di subscribe Tombol kontennya Dan apabila Ada kata-kata atau hal-hal maupun pemahaman atau makna makna yang kurang memuaskan saya mohon maaf. Eh dina surah an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.